Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat malam Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan Kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Sebelumnya para sahabat bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik, dan vitamin bahagia Seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Bagaimana ada info penting ya untuk keluarga Konoha Info penting ini persahabatnya mengenai acara Bunda Lesti ini besok Bunda Lesti akan hadir di acara MS Glow ya Acara launching produk terbaru dari MS Glow Bunda Lesti Kejora akan menjadi bintang tamu Akan live Instagram di akun Instagram MS Glow ya jangan lupa hari Jumat besok tanggal 1 Juli 2022 Jam 11 sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Barat, yuk stay tune di akun Instagram MS Glow, karena bakal ada kejutan spesial dari idola kesayangan kita yang akan live di akun MS Glow. Akan bersama Kak Sandy Pramasaari juga bersahabat, ya. Ini spesial, jangan sampai lupa untuk menyaksikan idola kesayangan kita, karena ini vitamin banget, ya, untuk warga kunoha dan kita simak juga persahabat jadi ya di kalimat info caption yang dituliskan oleh MS Glow Beauty Pastikan kamu jadi orang-orang pertama yang jadi saksi dirilisnya The Glowden Guardian Produk terbaru dari MS Glow for acne dan sensitive skin Pasang alarm untuk ikut dalam live launching pada Jumat 1 Juli 2022 pukul 11.00 sampai 12.00 live on instagram MS Glow Beauty dapatkan kesempatan untuk memenangkan giveaway dengan hadiah total 3 juta rupiah penasaran apa produknya so jangan sampai lewatkan keseruan launching ini itu ya jangan sampai lupa nih dicatat jamnya ya mulai jam 11 siang sampai jam 12 akan ada Kejutan dari Bunda Lesti yang Akan live di instagramnya Glow. Ini acara launching produk terbaru Nih persahabat ya Doakan mudah-mudahan semuanya lancar Semuanya diberikan Kemudahan Kemudian juga persahabat ya, kita mampir ke Kabar dari HIP 500 Ini mengabarkan soal Lesti dan Pilar Yang batal Pergi umroh atau haji Persahabat ya kita lihat ada sebuah kalimat ungkapan dari Papa Bilar Ini ungkapan alasan batalnya berangkat haji bersama Lesti nih Dari seorang Rizky Bilar saat diwawancara bersabat ya Kalimatnya ada bentrok dengan pekerjaan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Kecil kemungkinan untuk haji tahun ini, kita sebenarnya sudah merencanakan umroh tahun ini. Cuma sempat dapat kesempatan lewat Kedubes Arab Saudi dapat undangan haji, tapi memang mungkin tidak jadi gitu katanya persebét ya. Itu ungkapan dari Papa Bilar nih mengenai batalnya berangkat haji tahun ini. Kita simpang juga sebelumnya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Rizky Bilar menjadi salah satu selebriti yang menerima tawaran dari kedutaan besar Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Namun rencana itu sepertinya batal terlaksana karena urusan pekerjaan. Ya, mungkin memang rezekinya bukan tahun ini Insya Allah, mudah-mudahan jika dikasih kesempatan lagi Ada panjang umur, ada rezeki juga Kita bisa haji tahun depan Tutur Papa Bilar, dilansir ke infotainment di sahabat ya Doakan saja, mudah-mudahan ya ada rezekinya Idola kesayangan kita tahun depan bisa berangkat haji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebagai sejati harus mendoakan, harus selalu mensupport dan selalu mendukung apapun keputusan dari idola kita, karena itu yang terbaik bersahabat ya. Karena benturan juga dengan jadwal pekerjaan. Mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat haji bareng tim dan keluarga besar ya. Karena itu harapan dari seorang Rezeki Bilar, bisa berangkat haji bareng seluruh keluarga Kita aminkan doa baiknya Mudah-mudahan ya Untuk niat dan hajatnya Papa Bilar bisa terlaksana Amin Dan selanjutnya ya Vitamin bahagia malam Jumat kita dapatkan Malam ini persahabat ya rutinitas Papa Bilar main sepak bola Perhatikan tuh Papa Bilar Sudah siap untuk bermain sepak bola ya Mudah-mudahan sehat selalu untuk Papa Bilar mudah -muda juga selalu dimudahkan segala urusannya momen ini pun diunggah kembali oleh karenisi ya kita lihat juga bersama di kalimat caption yang dituliskan di postingan ini malam Jumat ya Besti main bola dulu katanya tuh Masya Allah banget ya rutinitas di malam Jumat habis dinner bareng istri tercinta Bapak Bilar langsung main sepak bola berharap banget ya ditemani oleh Bunda Lesti Mudah-mudahan ada cirukan vitamin manja yang kita dapatkan Dari Lasti dan Bilar Selanjutnya persahabat ya Pasti kalian seru banget nih Menyaksikan acara toksik Karena Papa Bilar selalu memberikan kejutan nih persahabat ya, Untuk keluarga Konoha Apalagi suara emasnya Papa Bilar Semakin hari yang semakin terasah banget ya Makin bagus suaranya Papa Bilar Saat menyanyikan lagu ulang tahun Spesial untuk tuan muda, Dodit yang sedang berulang tahun persahabat. ya Masya Allah, Papa Bilar. Apalagi di momen saat roasting, persahabat, ya roasting langsung Dodit, Masya Allah, banget ya, luas kalimat-kalimatnya pun bikin bangga banget ya dari Papa Bilar. Semoga Papa Bilar selalu sehat, dan Papa Bilar ini, para ya, multi talenta banget, serba bisa, nyanyi bisa, host bisa, pokoknya. Idola kesayangan kita emang the best banget ya Panutan, semoga sama menjadi inspirasi untuk banyak orang Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Sental Putih Bilar Disimak juga bersahabat di kalimat Caption yang dituliskan di postingan ini Makin bagus nih suara papanya Abang Cie pasti hasil les vokal ke bunda katanya tuh. Guru vokalnya itu bunda lesti sahabat. Kita juga lihat di kalimat komentar banyak tanggapan dan respon yang diberikan. Salah satunya dari akun Yuni underscore ARTH mengatakan, masya Allah suara papanya Abang L tambah keren tuh luar biasa banget ya makin keren. Untuk suaranya, Papa Bilar ini the best banget. Kita masih menunggu cedukan terbaru dan vitamin bahagia selanjutnya, ya. Jangan kemana-mana, tetap ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru dan kabar-kabar baik, serta vitamin bahagia dari Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.